Assalamualaikum Aloha guys Ya, Di video kali ini kita kedatangan paket nih guys ya Ini paketnya belum saya buka ya Jadi kita mau unboxing sama-sama Kita lihat isinya sama-sama Dan apa isinya gitu ya guys ya Jadi ini paket e, baru aja sampai e, Dan pastinya berguna untuk menunjang produktivitas kita Oke Jadi Jadi e, untuk lebih jelasnya kita pindah ke kamera atas ya guys yuk Oke okay guys Ini dia paketnya ya Oke okay. Yuk kita buka sama-sama yuk Nah, ini dia, guys. Ya, modem router TP-Link TL MR6400. Ya. Jadi, kita lihat dulu dari kotaknya, ya. Packagingnya, nah, ini dia, guys. Oke, kecepatannya, up to 150 MP, megabit per second atau di sini total nah, 300 megabit per second kemudian bisa 32 device yang connect kemudian yang paling diunggulkan dari modem ini router ini yaitu bisa SIM card oke, ini dia oke guys ya nah ini 300 megabit per second WiFi 4G LTE router compatible for all Indonesia 4G provider. Oke okay guys ya. Nah, plug and play, nih plug and play guys. Tinggal colok aja langsung bisa. Oke. Okay. Oke okay guys ya. Kita buka aja ya, langsung. Nah, ini dia kita kosong ya. Ini dia isinya ada ini ada colokan listriknya kemudian ada antenanya ini guys kemudian ini dia routernya dan ini ada manual book ini ada juga mungkin buku garansinya ini kabel untuk pelannya. Oke, okay guys. Oke, okay, ini dia tampilan router -nya. Nah, ini tampilan routernya guys. Ya, bisa dilihat Nah, ini 300 megabit per second 4G LTE router. Oke okay ya. Nah, disini ada powernya ini ada 3 LAN 123 ada bisa juga kabel one nya atau LAN yang keempat ada juga ini WPS reset ada wifi nya on off dan ini juga nano sim card oke. oke ya kita coba dulu ya Oke okay guys, ini sudah kita aktifkan ya. Nah, ini SIM cardnya sudah kita masukin. Ini sudah ada tanda powernya. Coba kita hidupkan dari sini. Oke okay guys, nah, sudah hidup ya. Ini ada simbol Wi-Fi nya. Nah ini bar nya ya kali ya, sinyal bar. Oke, kita coba saja dulu, yuk. Oke, okay, guys, nah ini sudah connect ya, TP-Link 21F8. Oke okay, ya, kita coba buka App Store aja, testing. Oke, okay, lancar, guys ya. Coba kita lihat nanti uh, speed connectionnya sebentar, kita tes ya. oke okay guys bisa dilihat ya untuk speed downloadnya di 27 megabit per second uploadnya di 12,7 megabit per second pingnya 42 guys oke okay ya jadi sekian dulu guys nih video unboxingnya hari ini kita nanti mau coba uh, adu speed test ya yang selama ini saya kan menggunakan modem modem ini ya modem bolt ini Ya kan? ini modemnya sudah saya custom jadi bisa masuk semua sim card 4G nah, cuman sekarang saya mau coba nanti adu dengan ini TP-Link e, MR6400 ya guys ya jadi supaya kalian tidak ketinggalan jangan lupa subscribe jangan lupa e, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan nanti video perbandingan Fit test antara modem ini dengan ini ya, modem Bolt dengan modem TP-Link MR6400. Oke guys, like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.